Cukup. Ini habis minum apa? Setiap hari. Ini itu tete asli enggak, Kak? Bukan teteh suntikan kakak Ya ampun kalau suntikan stay stay bulat dan stay besar Lu lagi sakit ini iya. Kalau suntikan stabil kayaknya teteknya ya Bisa lu PT Lo, Karena terhebat kayak satu banglo Asal sama sering yang Sekarang yo semua kenangan day -day. Nama, apa namanya Ketirin. Oh, tuh gitu, guys Terus, terus, terus, majuin macok oh, itu enak ya, kapan ya, oh, no. wow. dikasih kill ya My game, masih awal, masih awal. It's okay, it's okay. Don't get mad, mad at me, mad at yang membuat menjadi Halo, buka lagi. <coughs> Kok hilang? Marahin Om, Om, marahin Om. om marahin Om. Oh, marain om oh, marahin Om. Predain kali ini satu orang ya. Marahin Om. Ini lagi si Radit Astrologi Mistis. Fardit, dit, dit. Oh, ah, anu, anu, anu lu Om. yang lagi, Om? Duh, duh. FKS, baru untuk hijau, pokok, Aisyah iya Aku lo gak salah, aja udah Oi sayang kenapa? Ini ada itu Anak putih, 29, loh. Ah, ah maju, maju. ke Jangan-jangan ditutup gigi, ya. Tuh gigi, ya. Ya udah, pasti mati. Tuh, Kim mm, kesel, gue kesel, gue jangan kayak gitu, gue udah jelas-jelas. gue tinggal skill satu doang, udah menyinggul gitu Kalian hanya mengulangi perkenaan kalian, <tuh> mampus <Mantap, sem> <tuh> menyinggulin aku, sana-sana. So, yang enggak gitu. fellow, fellow. Feel banget. Betul banget. ada <twears> <So. tuh> arm udah dit udah dit aduh <laughs> aduh sakit kamu sore guys asal gue jangan kayak gitu radit bener -bener ya, ini ya. bener-bener emangnya bukan emang ini emang babu ini kayak Langsung dong, oh mantap, pengen om. Ini sebuah anjing asli tidak ada masa lalu dan masa depan hanya ini. tidak ada akibat, ini working kan itu advain itu sih ya, sudah, menyantai aja, guys sudah menyantai aja gue oke okay. gak boleh oh no no no gak gak gak gak, gak. gak, gak. gak gua mau pulang mau <gak> kayak busa lima detik ayo, let's go, keluar kayak busa kayak busa gue nggak bikin lawan coy uh, enak banget kata musuhnya guys ya ampun wah <tuh> <tuh> ini mainnya ini aku Netizen udah pada mikir sekarang kan normal. <tuh> endu Ada masa lalu dan masa depan, hanya saat ini.